serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini biar makin semangat hari minggu kalian kita lihat bersahabat ya, momen cute dan romantis dari seorang Lesti dan Kriski Bilar Insya Allah banget ya Romantisan kekiutan selalu membuat kita baper. Persahabat, ya Bang Haris aja yang ada di sampingnya itu tersenyum. Persahabat, ya, ketika melihat Lesti dan Rizky Bilar, tentunya tampil mesra, masya Allah, bahagia selalu untuk Leslar dan doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Semoga rumah tangganya selalu bahagia. Kita lihat juga, bersahabat, ya, banyak doa yang diberikan, banyak respon juga yang diberikan. Salah satunya persahabat dari akun Hakaniyati mengatakan, Masya Allah, selamat pagi, Mindel, semoga Leslar family dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan keberkahan dalam segala hal. Amin, ya, Robbal Alamin. Masya Allah, gemes banget ya. Lihat Lesti dan Bilar, pokoknya happy weekend untuk warga Konoha. Tetap semangat untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar. berikutnya persahabat kita lihat juga di ig nya Kak Marjin. Setengah jam yang lalu persahabatnya mengunggah postingan persahabat Kita lihat nih ada tentunya doa yang diberikan untuk Kak Marjin Doa terbaik Marjin dan Ali keep sehat dan bahagia selalu Dan semoga cepat menyusul ke Mekah Amin Masya Allah banget ya Sudah ada clue lagi nih bahwa Kak Marjin dan Bang Ali itu akan ke Mekah persahabatnya sudah dipastikan Lesti dan Rizki pun bersambat ya tentunya akan umroh bareng dengan Kak Marjin Kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Kak Marjin Pagi ini buka WA ternyata dapat foto ini dari Oma Masya Allah, Allah Terima kasih Oma sayang Aldi foto ofisial, Masya Allah Luar biasa mudah-mudahan niat baik dari mereka selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Kemudian juga persahabat ya diingatkan Untuk warga Konoha jangan lupa Dukung Lesti di ajang The Academy 5 Social Media Award 2022 Lesti masuk Kategori juri terfavorit Jangan lupa voting Lewat SMS, lewat aplikasi Tentunya video Lewat akun Media sosial Instagram, Facebook, Twitter Indosiar Persahabat Jangan lupa dukung untuk Bunda Lesti bisa membawa pulang piala penghargaan kategori juri terfavorit di sosial Media Award 2022 Dangdut academy 5. Kita lihat juga persahabat ya, di sini ada dukungan yang diberikan langsung dari akun fanbase Official Lesti Lovers Indonesia. Bismillah Lesti Kejora, tuh persahabat. Official Lesti Lovers Indonesia juga memberikan dukungan, Bismillah, Masya Allah. Begitu banyak dukungan yang diberikan untuk Bunda Lesti Semoga ada rezekinya idola kesayangan kita persahabat yang bisa menang di kategori juri terfavorit Jangan lupa juga untuk batas voting persahabat yaitu hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Semangat terus ya untuk keluarga Konoha buktikan kekompakan dan kesalitan kita untuk selalu mensupport dan mendukung karya-karya terbaik les di tentunya Kemudian juga persahabatnya ya di hari minggu ini selalu mendapatkan kebahagiaan walaupun video-video lama Pasti tentunya kita merasa bahagia sekali persahabat Jadi, Ada momen yang sangat membuat Rizky Bilar salting persahabat ini momen saat aja anjur. Bunda Lesti persahabat ya ngajak Bapak Bilar Bobo Bunda Lesti bilang sayang Bobo yuk katanya tuh ya Dan di momen ini pun perhatikan deh Bapak Bilar salting persahabat ya Ini raut wajahnya senyum-senyum mesem sendiri aja nih persahabat ya Kita lihat nih aduh Masya Allah banget ya Bapak B. Bobo-bobo katanya tuh Masya Allah Ini mah kebahagiaan banget ya untuk warga Konoha luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu untuk Leslar, rumah tangganya Rukun, dan kembali bahagia. Amin, Tapi untunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan para sahabat kita hari ini mendapatkan kabar terbaru dan tentunya cidukan vitamin bahagia dari Leslar. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.